Ada klasifikasi-klasifikasi tertentu dari uh, struktur sosial itu. Jadi ada jenis-jenisnya kira-kira. ya Yang pertama, struktur sosial yang bersifat kaku. Dengan kata lain, dia tidak mungkin diubah. Atau sulit, kalaupun bisa, sulit. Dan pasti kalau dipaksakan untuk uh, diubah, maka biasanya akan diikuti dengan penyimpangan atau apa ya penyimpangan sosial seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman kalau baca tentang sejarah Indonesia terutama sejarah-sejarah kebudayaannya ada masyarakat yang menganut sistem kasta, ada masyarakat yang menganut sistem atau struktur sosialnya itu berjenjang ada tadi kelas atas kelas menengah kelas bawah setelah di bawah ada kelas Bunda lagi seperti yang umumnya kita tahu ya. ada kalangan Brahmana Ksatria, kemudian wais Sudra tiang umum kemudian ada struktur sosial yang luas atau yang fleksibel yang mudah dirubah jadi dia ya ini tidak kaku seperti yang sebelumnya. Misalnya di kepengurusan organisasi siswa intrasekolah misalnya. Kan tidak mungkin yang menjadi ketua itu dari tahun berdirinya sekolah sampai sekolah itu enggak ada, nggak mungkin satu orang. Jadi pasti berubah terus. Jadi setiap orang punya kesempatan yang sama e, untuk berada pada status sosial atau berada pada kedudukan sosial tertentu. Misalnya menjadi ketua osis itu hak semua siswa, bukan hak semua orang. Dengan prosedur-prosedur tertentu. Nah itu contoh yang paling dekat dengan teman-teman. Atau misalnya yang rutin kita temukan selama lima tahun sekali. Misalnya pemilihan kepala daerah, wali kota, bupati, atau gubernur atau bagian presiden, ya, itu kan nggak bisa seseorang itu menjadi pejabat wali kota seumur hidupnya Kemudian ada yang sifatnya formal, ya yang ini ini berkaitan dengan apa yang diakui oleh pihak yang berwenang. Artinya di situ ada hukum formal di situ ya, jadi ada norma hukum yang jelas yang menjadi eh, acuan di satu masyarakat atau di satu bangsa atau bahkan di satu negara di formal sifatnya ya tadi kepala daerah nggak bisa orang itu karena kesepakatan sebagian besar masyarakat tanpa prosedur apa-apa tanpa prosedur yang legal tiba-tiba dia menjadi kepala nggak bisa dia harus dipilih dulu begitu pun misalnya kepala desa dan contoh-contoh yang jelas dia harus berdasarkan ketetapan hukum kekuatan hukumnya ada dia harus legal, kemudian ada struktur sosial informal. Kebalikannya, jadi kalau yang pertama harus berdasarkan legal standing yang jelas atau ada kekuatan hukumnya berdasarkan aturan dan undang-undang yang sah, maka yang informal ini justru berbeda. Jadi lebih kepada pengakuan masyarakat di mana status itu diberikan. Ada tokoh adat biasanya kan punya, ada tokoh agama, orang-orang yang memiliki wibawa, orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang disegani nah ini tanpa disahkan secara undang-undang tanpa disahkan secara konstitusional ya juga tetap diakui oleh masyarakat karena tadi ada karismanya ada wibawanya ada berikutnya ada struktur sosial yang sifatnya eh, homogen jadi seragam misalnya ada kesamaan ras jadi nanti di eh, bab diferensiasi sosial kita akan bicara tentang ras Melanesia, Austronesia, dan lain-lain itu. -lain. Ada misalnya berdasarkan suku, ada berdasarkan kepercayaan atau agama, atau bahkan aliran di dalam agama. Nah, itu struktur sosial yang sifatnya homogen. Ada juga yang sifatnya heterogen, jadi beragam. Jadi tidak hanya satu identitas. Tarolah misalnya dalam satu komunitas itu diisi oleh anggota-anggotanya dengan latar belakang ras yang berbeda, latar belakang suku dan budaya yang berbeda, latar belakang agama yang berbeda, bahkan dengan latar belakang bahasa daerah yang berubah. Kemudian struktur sosial yang mekanis, jadi dia ini sifatnya menuntut persamaan posisi. Jadi untuk bisa menjalankan fungsinya. Kalau tidak ada persamaan posisi maka yang terjadi kemudian adalah disfungsi daripada struktur sosial itu. Misalnya dalam satu keluarga itu ada kedudukan-kedudukan tertentu yang di, diambil perannya oleh Anggota keluarga itu, misalnya ada yang berperan sebagai ayah yang nggak bisa ditukar perannya dengan anak, ada ibu atau ibu menjadi anak, anak menjadi orang tua nggak bisa. Kalaupun dilakukan, lagi-lagi tadi akan melahirkan penyimpangan-penyimpangan. Kemudian ada struktur sosial yang sifatnya statik, jadi secara fungsional bisa berjalan dengan baik apabila persyaratannya terpenuhi. Di misalnya dalam Uh, satu permainan beregu, ada sepak bola voli, kemudian futsal dan lain-lain atau dalam trat, uh, struktur kepengurusan yang jelas, kalau Salah satu anggotanya tidak ada, maka akan terjadi yang namanya disfungsi. Jadi, tidak bisa memberikan peran yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan, atau ketika dalam kondisi yang normal. gitu Kemudian, ada yang namanya bentuk-bentuk daripada struktur sosial. Ini yang tadi sempat kita singgung-singgung sebelumnya: ada yang namanya stratifikasi sosial, ada yang namanya diferensiasi sosial. Kalau yang... Stratifikasi sosial ini merupakan pembedaan kelompok di dalam masyarakat secara vertikal, secara berjenjang atau pelapisan sosial. Jadi bentuknya di dalam kehidupan masyarakat itu berlapis. Ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Misalnya dalam ekonomi ada yang miskin di bawah garis kemiskinan. Ada kelas menengah, menengah ke atas, kelas atas, kelas elit. Nah itu disebut dengan Kelas sosial. Kalau yang diferensiasi ini disebut dengan kelompok sosial. Yang stratifikasi itu disebut kelas sosial karena berjenjang. Karena berkelas-kelas tadi. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah strata. Artinya lapisan.